eh hey, mas kabar apa sih mas ya, ini nyolotasi wong pi ya tiko yang menangai sih tung, hah, <tuk> <tuk> <tuk> Jessica itu pamit, oke. Okay. Untuk teman-teman semuanya terima kasih ya malam harinya ini. Aduh, senang banget. Waktunya Jessica pamit undur diri. Terima kasih semuanya atas antusiasnya. Selamat malam. Halo Mas. Duh, Jessica turun lo no, oh, oh, ya, sama ya. Kapo, ya. Okay. <laughs> jem, nek, mas, Jessica, enggak, mas? Oh, iya sama ya okay. iya barang malah mas mas pak <laughs> mbak kakek lo ah ya Allah ya Allah oh bes, sama ini pas, pas banget pasnya nih, tak aduh, aduh, ya, tak nih dong ah, menang, cukup Wes aku seru sama, bersamaan nih sampeyan harus toko kan apa cerah, urusanannya. Mau apa? bodo original. Hah, <laughs> lebat sih. Keluarga, tapi bungkusnya sudah kenal. Ya, ini kuncinya. Oppo Reno, saya takut ini. Nanti, eh, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, tak C, C, C, C, C, asik tak kayak mas, ya ampun, iki amplu, amplu kejolan. Maya semangat buat iki mang, saman gak ngomongin aku. ih teloan tuh mas, sangat buat ne amplop. Ii, teloan gue wes sempok, iki pi yang puitek gue penting banget. Iki pi sangat buat ne. Aduh, mau matang sayang iki mas, sayang iki, aku mau Bak, mati, aku mbak, mbak, mati, aku mati, aku mati, aku mati, aku mati, aku mati, aku mati, aku mati, aku mati, aku mati, aku mati, aku mbak, aku mati, aku mati, aku aku mati, aku mati, aku mati, aku aku mati, aku mati, aku mati, aku mati, aku mati, aku mati, aku mati, aku mati, mati, aku mati, aku mati, aku mati, mati, aku mati, aku mati, aku mati, aku mati, aku mati, aku mati,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 wos, jes oh, jemput rungok nih, Casper kabeh permasalahanku mesti ada sebab musabab kalau ngerti akar permasalahan ya juga kagian cangkem, mah, wakmu per ya, maaf, maaf, mbah, maaf aku yang duduk menungso, tapi sebab musabab manusia aku raro ya makanya loh, Kes tak jelas nih ini mbak Waktu muntek mbok genggule im kesalane uang liyo, gule ono salah mudewa, uangnya aja rebutan bener, neng rebut ono salah. Jessica kagui nali ripe dari penyanyi dangdut, sing diciri, wong tipe geli wang. Tapi bosoroh ceritane sing sak tenan, batok bolu, isi madu oh. apa oh, Dari Dari yang ada, Jess? salah saja ke Inggris kemeruh, bosan indonesianan mamah, papah, gajang hahaha aku ngomong kaya ngono itu enggak mergut gawe-gawe ya emang aku itu gawe bosan ngono itu mergut aku sudah di Bagdad Bagdad itu enak, Jess? Wiwing wih kau babat mba Baghdad Bagdad Iki kota Baghdad malam di Arab alu. loh sopok wih pelanggaran wih aku sayangkan. Sayangkan. sayang kamu ba. sayang banget pilih mba, pelanggaran Mbah. aku meninggalnya aku sayang pasti mba sayang <laughs> pasti aku sayang kok pasti ya? Wes ger <tuk> sadar oger pocong ada embo sadar ger sadar ger kita ya wakmu dong mokpon tas aku sopo mantanku Jaman yang banding dunia Ya, oh. karena aku ayo potong ya benar, ayo sampean hmm. aku balik pacar sama anak ayu ayo temennya pak tonggoku bagaimana ayu ayu ayo temen menaknya tonggoku bojoku teran tonggoku nyawang bojoku baratus keramas anduan tonggoku nyawang bojoku lwe bayi nyusoni tonggoku Tongoku nyawang juga main nak netong tak aku aku oh, kamu jadi <laughs> <makin> sayang <laughs> PN kunci wis, wis, wis. Wis belum saat kita omongnya wa mu tuh ceramah aku, rapaya, aku seh, tak tenang <laughs> Pancen nungrip neng dunyok, wigo donia, keh yo lu, mau ngomongan uang tua, nggak well, fokus, cah luruk emang penak bah, dua pengalaman Urip laku, seprono seperenemong datin druto. Nung somong pisomano, marang kusti kang murbengtul. Kau tidak perlu takut jika malam tiba. Kanti kan tidak perlu suci. juga. Kau takut dengan eksistensi dari makhluk tak kasat mata. Tapi ketahuilah, rati. lebih menakutkan lagi tentang Tepi rasa yang tak terbalas. Bukan semesta yang salah, hanya kau saja yang tidak pantas. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha sine dungo tatula Masallah aku sandang klawan bangga tembe nas tembe nas oh lali marang suku Tangguh sing ora becik, sing bener ya lakon no 00, no. sing kleru dang tinggal no